Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketika kita membuka beranda di Facebook, maka biasanya untuk postingan yang ditampilkan adalah postingan yang lama dan bukan yang terbaru. Untuk contoh, ketika saya membuka beranda Facebook, maka untuk postingan yang ditampilkan 14 jam yang lalu. Dan ketika di-scroll lagi, bahkan ada yang 4 hari yang lalu. Nah, untuk mengetahui postingan terbaru di Facebook kalian, kini Facebook sudah menyediakan tabnya. Nah, di sini kalian akan melihat tab khusus untuk postingan terbaru. Ya, di sini semua postingan yang terbaru akan ditampilkan. Bisa kalian lihat di sini postingan terbaru ya. Dan ke bawahnya pun sama berurutan semuanya postingan terbaru. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk kategorinya mulai dari favorit, kemudian postingan dari teman, grup dan juga halaman. Jadi, dengan hadirnya tab baru ini, kita bisa melihat postingan terbaru dari semua orang ya. Tidak seperti di postingan yang lama ini, di berada seperti ini, kita tidak bisa untuk mengetahui postingan terbaru. Oke, untuk bisa mendapatkan tab postingan terbaru seperti ini, caranya sangat mudah ya. Kalian silahkan update untuk Facebooknya ke versi terbaru. Kalian cukup mendownloadnya di Google Play Store, dan setelah itu kalian akan mendapatkan tab terbaru yang menampilkan postingan-postingan yang paling baru. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.